Terbaik Kipes Kipes, ya Kipes, seperti... paling konser Five Live. Kalau aku juga sama Five Live. Satu konser ketika ada konser amal di sebuah lapangan Sidolik Bandung. Kipes tuh banyak-banyak brandnya kan sekalian kita kita suka brand nih kayak Port Twenty yeah. tuh Pusak Kata Pas datang ke sana tuh benar-benar kaget kaget banget kayak ngeliatnya wah bagus banget. Uh, bukan dari artis-artis luarnya aja tapi dari an karya anak SMA 5-nya juga banyak yang ditampilkan kayak komponensi pensinya tuh kayak misalkan dari dekorannya stand stand vendor vendor kayak putra gitunya juga memuaskan banget lah konser Amay peduli dengan saudara saudara kita khususnya untuk donggala saat itu ya mereka si talentnya ataupun si artisnya itu tidak dibayar sama sekali bahkan mereka datang jauh-jauh ada Stephen Koko Ipang Mas Anto Baret, itulah ketika saya melihat konser yang paling berkesan Karena seorang musisi saat ini masih ada yang peduli dengan saudara-saudaranya untuk menggelar konser amal 420, Ario mana? Buat yang kayak sampai ngubah hidup aku tuh, Nadin Amizah Sekarang mah lagi suka lagunya Fizz Pergi Awalnya Stanto ataupun Iwan Palas bawain lagunya tuh menjiwai gitu ya jadi ngena gitu. Kekitanya juga ikut terbawa ke lagu itu Soalnya agak tahu karena lagu-lagunya tuh kayak lagu-lagu yang slow. Terus jadi kayak enak didengerin setiap saat mau lagi sedih, mau lagi senang terus Liriknya juga kena, jadi kakunya tuh kayak enak itu ngedeng. Kan? Soalnya kayak instrumen sama lagunya teh enak aja gitu, liriknya teh menarik. Syair-syair dari Iwan Palas adalah untuk membuat kita menjadi pembelajaran. Syair-sayarnya mengajarkan kehidupan yang realistis dan sangat real gitu dia itu. Bagi saya Iwan Palas adalah inspirasi saya di dunia musik. Gitu. Nah sekarang tuh yang lagi booming bungin boomingnya tuh depan turas nah, kayak suprof, atau, gitu, ya. atau rock beach gitu. Jadi oh, iya. tentang pantai. Coba lihat. Jadi kalau ada acara-acara, suka festival gitu, yang indi. indi. Soalnya kayak sekarang tuh dari 2020 tuh er, eranya anak-anak tuh kayak suka jadi anak senja, ya, anak ngopi-ngopi ya, ya, gitu lah. Gitu ya, jadi terus lagunya tuh sampai lagu indie kayak santai, gitu. Santai-santai Saya tidak bisa menyimpulkan satu genre apapun, ya karena musik itu adalah global. Gitu. Jadi musik itu bisa dikolaborasikan dengan apapun. Contohnya musik modern sama kontemporer musik akan selamanya menjadi yang terbaik buat saya pribadi saya tidak bisa menyebutkan blues, reggae karena musik itu memang one color buat saya